สวัสดีค่ะค่ะโนเกียนะคะอ่า Oke okay guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya benar Official. Oke okay, jadi video kali ini seperti biasa disini saya akan membagikan preset kali. musuh lagi guys ya jadi di sini itu presetnya yang serem-serem gitu guys ya Oke okay, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama Oke okay, lanjut ke preset yang kedua guys Oke lanjut ke presiden yang ketiga guys ya. <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden yang keempat guys. <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden yang kelima ya Oke lanjut ke Oke lanjut ke presiden yang keenam guys Gue kalau suka pasang suwo gue pernah tuh main yang Yang penting dia setia aja harus cukup Kata-kata kultur bukan lagi Oke, lanjut ke Presiden ke-7 ya. Oke, lanjut ke Presiden ke-8, guys. oke lanjut ke peserta yang ke-9 ya lu ga usah matur-matur gue kontrol gue kue leadnya oke okay, lanjut ke peserta yang ke-10 guys <San> Oke lanjut ke presiden yang ke-11 ya Oke lanjut ke presiden yang ke-12 ya Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-13 ya. ya setelah. Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-14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 <SILENCIO> hey, <hey, stop>, <SILENCIO> Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-17, guys. Lanjut ke preset yang ke-15, eh ke-18. Oke, lanjut ke preset yang ke-19, ya. Oke lanjut ke preset yang ke-20 ya guys Oke lanjut ke preset yang ke-21 guys Oke okay, lanjut ke presiden ke-22. lanjut ke presiden yang ke-23 guys Oke lanjut ke presiden yang ke-24 <San> lanjut ke presiden ke-25 Oke lanjut ke presiden terakhir atau ke-26 ya?